Di antara prestasi terbaik yang mendapatkan apresiasi tinggi saat menghadap kepada Allah adalah ketika anda hidup di dunia berlomba-lomba kemudian mendekat kepada Allah dengan cara menghafal dan mengamalkan isi Al-Quran. Di ada orang-orang yang ketika masuk surga nanti tidak langsung masuk tapi oleh Allah diberikan perhiasan dulu. Itu apresiasi tertinggi. Jannatu adnin yadkhulunaha Ada orang-orang yang masuk surganya dimulai dari surga adid min asawir Sebelum masuk dipakaikan dulu kemudian perhiasan-perhiasan paling indah Kalau anda baca hadith at-tirmidhi Nomor hadith 2915 Itu bukan sekedar perhiasan yulbasu ilaihi tajul karamah dipakaikan mahkota di kepalanya kemudian setelah itu tidak cukup juga dipakaikan juga kemudian jubah kehormatan nanti begitu akan masuk ditambah lagi dengan perhiasan-perhiasan di tubuhnya yang kelihatan ini ahli Quran nih beda dengan yang lain ini ahli Quran bahkan nanti kalau ada fasilitator mungkin orang tuanya menyekolahkan anaknya di sekolah Quran atau dimintakan ke masjid untuk talaqi Quran difasilitasi itu dipanggil nanti sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah dipanggil kemudian dipakaikan oleh anaknya mahkota khusus yang paling dahsyat nanti kalau dia punya keluarga juga beriman ada anaknya cucunya istrinya bapak ibunya mereka beriman juga nanti anak ini yang ahli Quran itu akan dijadikan oleh Allah pemimpin keluarganya ke surga, itu diparadekan lewat semua pintu surga sampai ke surga tertinggi. Al ayatnya sama persis dengan Quran surah Fatir ayat 33 ini. Di sana jannatu di Quran surah ar rad ayat 23-nya juga, jannatu adnin yadukhulunaha, wa mensalah min abaihim, wa azwajihim, wa Nanti ada orang-orang masuk ke Surga Aden ini lewat Surga Aden, dia menggandeng bapak ibunya. Jadi bapak ibunya tuh digandeng diapit begini. Kemudian ada pasangannya. Kalau suami gandeng istri, kalau istri gandeng suami. Dan wazurnya ada aula, ada wazurnya itu beda. aulan itu anak, anak, jadi begitu anda misalnya melahirkan istriya punya anak. Tapi kalau wazurnya anak ada anak lagi, ada anak lagi, ada anak lagi sampai yang terakhir itu semua mengikuti kemudian, diparadekan. Dan diparadekan, disambut oleh semua malaikat berdiri di pintu surga, mengucapkan selamat. Kata para malaikat, salamun selamat. <tell> selamat. Anda bisa masuk dengan cara seperti ini. Karena Anda bersabar saat di dunia. Sabar. Orang baca Quran, Anda baca Al-Quran. Ya, orang bersabar, dengan pekerjaan dunia, anda bersabar mengumpulkan pekerjaan akhirat kata para malaikat, selamat karena kesabaran anda ini, anda bisa masuk dengan cara yang sangat tinggi seperti ini bahkan yang paling hebat, tiba-tiba ketika mendapat sambutan itu teruskan ke ayat 34 nya ya, di surah Fatir tadi Alhamdulillahillazhi adhaba andalah azan dijawab kemudian oleh para penghafal itu sambil terharu mereka mengatakan, ya Allah makanya imam kita menangis tadi ya Allah, terima kasih Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua kesedihan kami saat kami mulai menghafal di dunia itu, capek kadang-kadang waktunya dipakai lagi tidurnya kurang, malam tidur cuma sekian jam, siang tidurnya terbatas, menghafal lagi ada yang sambil kuliah menghafal sambil kerja menghafal, ada yang di rumah menghafal, jadi begitu sampai ke surga terharu dengan semua itu, sekarang sudah tidak ada kesedihan lagi, sekarang tinggal menikmati apa yang telah Allah janjikan maka kemudian di akhir ayatnya, Allah berikan pilihan. Kata Allah, saya sudah tampilkan tawaran itu. Kalau kamu yakin dengan apa yang saya janjikan, silahkan berjuang saat di dunia. Tapi kalau kamu tidak yakin dan sombong dengan keadaanmu saat di dunia, merasa seakan pulang, tidak akan pulang ke akhirat, kamu sibuk dengan pekerjaan, melalaikan kehidupan akhirat. Kamu sibuk dengan tipu daya dunia. Kamu sibuk dengan berbagai hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dan kamu merasa dunia yang paling kekarabadi, silahkan. Silahkan bersikap dengan sombong seakan tidak butuh kepada saya. Tapi satu saat, orang-orang yang sombong dengan urusan akhirat, kami akan tenggelamkan dalam neraka yang paling dalam. Karena itulah ditutup kemudian nerakaat kedua, dengan menyampaikan Quran surah ke-39 Az-Zumar itu, di bagian ayat terakhir, untuk menampilkan keadaan ahli surga dengan ahli neraka, sebagai pilihan kepada kita semua. Teman-teman, saya buka dengan menyampaikan apa yang telah tadi kita dapatkan dalam kesempatan subuh, untuk meneguhkan hati kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak abadi, sifatnya sementara. Maka dari itu, apapun yang anda kerjakan sekarang, entah aktivitas anda itu ada dalam lingkup formal, di birokrasika, diplomasika, ataukah di instansi-instansi, atau anda seorang pengusaha, pedagang, atau ibu rumah tangga, atau sekedar pengajar, atau apapun anda, maka semua itu mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dibedakan sepanjang anda niatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat pesan saya ini Al-Quran menegaskan rizki kita itu sudah teratur. Anda mau kerja apa pun selama baik rizki kita akan datang. Tidak akan menambah rizki, tidak akan menguranginya tapi yang belum jelas itu surga kita. Karena itu cita-citakan dari sekarang mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatiba baik dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan nilai-nilai pahala di sisi Allah, kita akan coba untuk belajar memaksimalkan tuntunan syariat kita. Pada kesempatan subuh ini, kita akan teruskan materi kita seputar fikih ikhtilaf. Fikih artinya paham, artinya mengerti karena itu dalam tuntunan syariat ilmunya disebut dengan fikih. Ah, kalau mendekat kepada Allah, ya, memahami kemudian sifat-sifat Allah, memahami kemudian ketentuan Allah, ilmunya disebut dengan tauhid. Tauhid itu artinya mempelajari hal terkait dengan Allah Sehingga bisa menyatakan hanya Allah Tuhan yang esa. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan Jadi kalau ada orang belajar tauhid semakin jauh dari Allah Berarti ada yang salah dengan cara belajarnya Karena itulah kemudian Persamaannya disebut dengan akidah. Dari kata aqadaya aqidu dan aqidatan Sesuatu yang terikat kuat sulit dilepaskan Jadi kalau orang belajar akidah Maka hubungannya dengan Allah itu semakin kuat sulit dilepaskan karena itu orang belajar akidah tapi dia terlepas dari Allah mohon maaf berarti ada yang salah kemudian dalam pelajarannya dalam rangka mendekat kepada Allah itu kalau sudah yakin, yakin dengan Allah kemudian kita yakin Allah yang Esa, bagaimana membuktikannya maka Allah turunkan kemudian syariat, syariat itu jalan untuk mendekat kepada Allah dari kata syari' syara'a yashra' sesuatu yang luas untuk menyampaikan pada tujuan kita ingin mendekat kepada Allah, tujuan kita itu lillah. Bagaimana jalannya? Maka disebut dengan syariat. Syariat itu jalan mendekat kepada Allah. Karena kita orang Islam, maka disebut dengan syariat Islam. Ya Makanya orang Islam itu wajib bersyariat. Apa syariat itu bentuknya? Bentuknya ibadah. Karena itu setelah tauhid yang dilafatkan dengan kalimat syahadat, muncullah kemudian ujian ibadah. Untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah sebagai jalan mendekat kepadanya. Maka ada sholat. Kemudian ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu yang disebut dengan syariat. Ilmunya disebut dengan fikih namanya. Fikih itu artinya paham, mengerti. Terambil dari spirit Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. Maka Allah sampaikan. wa كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوكَ فَحْ فَلَوْ لَا jika ada di antara kalian masih hidup dan beriman, jangan sibuk semua berakitas, bahkan jihad fisik. Saya turunkan satu amalan kata Allah, yang kalau kamu kerjakan delay sama dengan orang jihad, jihad secara fisik. Jadi kalau anda berangkat dengan mengerjakan amalan ini, status anda naik dari seorang hamba jadi mujahid. Kalau anda wafat di pertengahan, anda syahid. Apa amalan itu? Amalan itu adalah belajar tentang syariat agama. Inilah yang sedang kita lakukan di subuh ini. Ini bukan main-main nih pak, bu. Bukan main-main nih. Apa yang kita kerjakan sekarang. Ini kalau dilihat ayat Qur'annya, ini kita sedang jihad ini. Jadi jangan dipahami jihad itu selalu identik dengan peperangan fisik, tidak. Ada amalan-amalan yang senilai. Perempuan yang tengah melahirkan, itu jihadnya. Ibu yang merawat anaknya, itu jihadnya. Suami yang sedang mencari nafkah, diniatkan karena Allah, dia sedang berjihad itu. Kalau dia wafat dalam pencarian nafkah, dilakukan karena Allah, syahid itu. Kalau benar dia caranya mencarinya. Sama dengan kita menuntut ilmu sekarang, ayatnya turun langsung, jihad. Tapi jihad yang bagaimana yang dinilai sebagai jihad? Jika dalam pelajaran itu kita niatkan karena Allah untuk memahami syariat. Makanya belajar shalat itu sampai paham, mengerti supaya kita bisa menunaikan dengan baik. Dari situlah ada istilah fikih salat bukan ilmu salat. Ada istilah fikih zakat, tidak ilmu zakat. Silahkan Anda cari buku tentang salat, ingin belajar, pasti babnya fikih salat. Kalau ilmu masih umum, kalau fikih spesifik, paham, mengerti. Fikih salat belajar salat sampai paham. Fikih zakat belajar zakat sampai mengerti. Fikih haji dan umrah pelajari sampai paham. Kenapa ini penting disampaikan? Karena banyak orang menunaikan sholat sampai detik ini, tapi tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri anda, setelah ribuan kali ruku dan sujud sampai dengan detik ini dari pertama sholat, berapa persen bacaan sholat yang anda pahami? Jangan-jangan sampai sebut tadi, ruku gak ngerti yang dibaca. Sujud tidak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusus sholatnya kalau demikian? Anda pekerjaan dunia aja sampai kursus, training, untuk memahami pekerjaannya. Training, kursus stadium general, ikut studi banding supaya paham pekerjaan dunia sifatnya sementara begitu dapat kerja meninggal. Oh, apa yang anda bawa? Urusan akhirat lagi nggak ada meninggal. Jadi kalau anda miskin urusan dunia, misal kata orang, tapi kaya urusan akhirat, dunia miskin status hilang, masuk akhirat kayak kayak selamanya karena abadi sifatnya. Kalau anda kaya dunia tapi nggak kalau akhirat silahkan nikmati kekayaan dunia tapi kalau sudah meninggal nggak akan dibawa alam kuburan yang gak ikut kategori fiqh ada yang disebut dengan fikih ikhtilaf Fikih ikhtilaf itu memahami tuntunan-tuntunan dalam syariat yang dalilnya tidak satu contohnya beragam nah ada sementara sahabat-sahabat kita karena tidak memahami fikih ini tidak siap kemudian ketika saudaranya atau temannya mengamalkan tuntunan lain yang berbeda dengannya Padahal itu ada dalilnya. Itu ada contohnya. Untuk itulah kita bahas ini semua. Supaya wawasan kita bertambah. Kemudian menjauhi hal-hal yang tidak disenangi dalam syariat. Contoh. Maaf. Perselisihan pada tuntunan ibadah. Padahal ibadah itu dimaksudkan supaya kita dekat dengan Allah. Kemudian baik tuntunan hidupnya. Contoh. Solat. Apa tujuan solat? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas الصَّلَاتَ tanha anil fahsyah, mungkar. Salat itu tujuan utamanya diantaranya mencegah perbuatan keji dan mungkar, fahsyah sesuatu yang diingkari oleh nafsu kita, oleh hati kita sumbernya nafsu dalam faraj kita hati-hati pornoaksi, pornografi LGBT, ya transgender macam-macam, itu fahsyah namanya kata-kata jorok, jadi mustahil ada orang salat itu bisa berkata-kata kotor, kalau orang tidak salat kata-katanya jorok, karena dia nggak salat. Tapi kalau antum sholat kata-katanya kotor, ada yang salah dengan sholat Pandangan yang tidak bagus, lihat gambar-gambar yang tidak elok, video-video, kemudian yang tidak serono, Itu bagian dari faksa. Jadi kalau antum misalnya sholat tiap waktu, waktu yang ditentukan sholat, tapi kemudian masih mudah melihat hal yang dilarang oleh Allah, ada yang salah dalam sholatnya. Ya. Jadi kalau orang sholat itu seketika begitu dia melihat sesuatu yang salah, tutup paling gan. Ya, Dan tidak lama nutupnya. Begitu ditutup, tutup eh apa tadi ya oh. mungkar segala yang diingkari oleh hati sumbernya nafsu perut dan akal maaf, berbohong itu mungkar mencuri mungkar korupsi mungkar, berselisih itu mungkar saling mencela itu mungkar jadi mustahil ada orang sholat itu berselisih ini kan aneh, baru pada sholat tiba-tiba berselisih aneh ini, kemudian saling mencela yang satu pakai bismillah nyejar Bismillahirrahmanirrahim Yang satu silent Kayak imam kita tadi Bismillahirrahmanirrahim Yang satu nggak pakai sama sekali Alhamdulillahirrabbilalamin Kok bisa begitu ya? Yang satu rakaat pertama dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya nggak dibaca kalau anda belajar fiqh, paham, ikhtilaf, kenapa bisa berbeda ini bacaannya? Empat, lalu anda telusuri sampai dalilnya masuk ke masa nabi, ditemukan kemudian referensinya. Maka anda paham, oh dia jahar karena begini, keras karena seperti ini, oh sirnya karena begini, oh tidak dibaca karena ini alasannya. Kenapa nabi kerjakan itu? Karena situasinya begini. Maka anda akan mengerti, oh dia saudara saya mengerjakan dengan jahar, saya sir karena alasan kita sama-sama bersambung pada Nabi dan kita lihat ada dalilnya. Tapi kalau anda tidak belajar fikih ini, maka muncullah kemudian situasi yang tidak diinginkan. Yang satu sir, yang satu jahar. Maka kemudian ketika yang satu jahar, yang satu sir, bismillahirrahmanirrahim, jahar, yang sir belum belajar. Wah, jadi bismillahnya dari mana asalnya ya? Kenapa bisa jahar bid'ah ini? Ah, disinilah teman-teman sekalian kadang-kadang kita mendapati hal yang tidak kita inginkan, berlanjutlah kepada sifat perselisihan, ada sikap saling celak dan macam-macamnya inilah yang coba kita selesaikan melalui pembahasan fikir ikhtilaf pada rangkaian pendahuluan bab solat, telah kita tuntaskan sampai istifta, hari ini kita akan masuk pada pembahasan ragam ikhtilaf dalam bacaan al-fatihah khususnya dalam solat